Hari Minggu adik-adik Halo adik-adik yang di rumah, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti masih bersuka cita dan semangat dong untuk mengikuti IA Mimpanya pada hari ini Nah adik-adik yuk kita kenalan dulu yuk sama kakak layan yang bertugas pada hari ini Pertama-tama di Liturgos ada Kak Audrey dan Kak Brigit Di Gitaris ada Kak Tommy dan Kak Honis ada Kak Daniel Dan nanti setelah kita pisah kelas kita akan bertemu dengan Kak Asnat dan Kak Vivi di TK Kata Tasya dan Kak di AK, dan Kak dan juga Kak Afto di AT Nah adik-adik sekarang Kakak Undang untuk bangkit berdiri Yuk bangkit berdiri, kita mau pemanasan dulu nih sebelum memulai ibadah dengan bernyanyi adalah sukacita di hatiku adalah Tadi masih ada yang ngantuk-ngantuk, nih -ngantuk, iya, Masih ada yang nguncuk-nguncuk hmm, mata hmm, masih ya, Masih ada yang nguap-nguap. Kita nyanyi lagi, Kak Audrey. Ya. Kita nyanyi lagu Sungguh Alangkah Baiknya dan Indahnya. Lebih semangat lagi nih, kita mau bernyanyi Tuhan Cinta Semua Anak. untuk saat teduh sejenak Saat teduh selesai. Adik-adik, tetap berdiri dengan tenang ya. Adik-adik, yuk sekarang kita mengangkat satu pujian. Kita bernyanyi Jesus Love Me. Adik, kita akan doa pembuka, coba Kak Brigit mau lihat mana sikapnya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami semua. Tuhan sekarang kami ingin beribadah, kami ingin memilihkan namamu, mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin Adik-adik dipersilakan duduk kembali Nah adik-adik sekarang kita mau membuka alkitab nih, kita mau membaca Mazmur pujian Yuk disiapkan yuk alkitabnya Kita mau baca Mazmur yang terambil dari Mazmur 9 ayat 1 sampai 5 Mazmur 9 ayat 1 sampai 5, sudah ketemukan? Masmur 9 ayat 1-5 yang akan dibacakan oleh Kak Astrid. Masmur pujian kita pada hari ini terambil dari Masmur 9 ayat 1-5 yang berbunyi demikian. Allah pelindung orang-orang saleh untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Masmur Daud. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermasmur bagi namaMu yang Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanMu. Sebab Engkau membela perkara dan hakku sebagai Hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Demikian pembacaan mazmur kita hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya, yuk kita bernyanyi lagi. Kita angkat pujian, Allahku besar. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari minggu Nah sekarang kita udah 23 hari di tahun 2022 Gimana rasanya adik-adik? Senang kan? Ya pastinya harus senang, pastinya harus semangat Apalagi uh, kita tidak boleh kalah sama virus covid ini Ya adik-adik hari minggu ini kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan Nah sebelum kita uh, Membaca Alkitab kita mari kita satu di dalam doa Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, ditidur kami Hingga kami bersama adik-adik boleh mendengarkan uh, ibadah hari minggu Pelayanan anak GPIB Shalom Depok ini Walaupun hanya melalui virtual Tuhan boleh tolong agar kami uh, boleh mengerti setiap perkataanmu Biar kami boleh melakukannya di kehidupan kami masing-masing Terima kasih Tuhan, amin Nah adik-adik hari ini perikup bacaannya terambil dari perjanjian lama Kita pertama kejadian 43 ayat 1-14 Biasanya ada di bawah nih Kejadian 43 ayat 1-14 Udah siap adik-adik? Ya Mari kita dengarkan isi firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka tadi eh, dari Mesir habis dimakan ber, Berkatalah ayah mereka Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita Lalu Yehuda menjawabnya Orang itu telah memperingat kami dengan, dengan sungguh-sungguh kamu tidak boleh melihat mukaku Jika adikmu itu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu Jika engkau mau membiarkan adik kami Pergi bersama-sama dengan kami Maka kami mau pergi ke sana Dan membeli bahan makanan bagimu Tetapi jika engkau tidak mau mem biarkan dia pergi maka kami tidak tidak akan pergi ke sana sebab orang itu telah telah berkata kepada kami kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu lalu berkatalah Israel mengapa kamu mendatang malah petaka kepadaku dengan memberitahukan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang jawab mereka orang itu telah menanyai kami dengan sesama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita masih hidup ayahmu adakah adikmu lagi dan kami telah memberitahukan semuanya kepada seperti yang sebenarnya bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata bahwa kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya. Baik kami maupun engkau dan anak-anak kami, kau akulah yang nyentang menanggung dia. Engkau boleh menutup dia daripada daripadaku jika aku tidak membawa dia kepada kepadamu dan menempatkan. Dia di depanmu Maka akulah yang Berdosa terhadap engkau Untuk selama-lamanya Jika kita Tidak terlambat ter lambat maka tentulah Kami um, sekarang Sudah dua kali pulang Lalu Israel ayah mereka Berkata Kepadanya jika demikian Berbuatlah Begini ambillah hasil yang baik dan dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balasam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah buah badam dan bawalah bawalah uang dua kali lipat sebanyak uang yang telah kembali kan ke dalam mulut karung karungmu itu harusnya kamu bawa kembali itu haruslah kamu bawa kembali mungkin itu suatu ke ke bawa ba bawalah <tuh> juga juga adikmu itu bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan Kepadamu supaya ia membiarkan saudaramu yang lain Biar berserta Binyamin kepada Mengenai Aku ini Jika terpaksa aku Kehilangan anak Anakku biarlah Juga kehilangan Demikian Pembacaan Alkitab hari ini Oke Adik-adik Pembacaan ini, kejadian 43 ayat 1-14 ini cerita tentang Yusuf. Adik-adik tahu kan cerita tentang Yusuf? Harus tahu, kelas 4, kelas 5, kelas 6 pasti tahu cerita tentang Yusuf. Ya, Yusuf itu dibuang, dijual sama saudara-saudaranya ke uh, orang lain. Demi mendapatkan sejumlah keping emas, beserta juga uh, karena biar Bapak Yakub itu... Uh, mendapat perhatian dari Bapak Yakub si abang-abangnya Yusuf ini. Nah, adik-adik Yusuf uh, adalah seorang anak dari uh, Bapak Yakub. Nah, Bapak Yakub ini sebenarnya punya 12 anak. Nah, 12 anak ini itu dari empat istri adik-adik. Nah, kalau istri pertama itu Rahel, namanya Lea, lalu ada namanya Bilha dan juga Zilpa. Nah, kalau abang-abangnya Yusuf, ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan juga ada Dina. Dina ini satu anak perempuan dari Bapak Yakub, satu-satunya anak perempuan dari Bapak Yakub. Kalau dari istri Rahel, itu ada Yusuf dan Menyamin. lalu ada Bilha. Bilha itu ada Dan dan Naftali, dan terakhir istrinya Bapak Yakub, Zilpa itu namanya Gad dan Asir. Nah, adik-adik cerita, kababam mau jelasin sedikit cerita tentang keluarga. Uh, cerita Yusuf, dulu itu Yusuf dibenci di, uh, di uh, abang-abangnya itu sangat iri kepada Yusuf karena mereka uh, Yusuf ini menjadi anak bungsu Bapak Yakub. Jadi bap, uh, abang-abangnya Yakub ini, abang-abangnya Yusuf ini menjual membuang Yusuf ke orang-orang uh, lewat di sana. Lalu akhirnya Yusuf ini tibalah Yusuf masuk ke negeri Mesir. Di sana Yusuf uh, menjadi penjara, di sana Yusuf uh, menderita seperti itu. Tapi Tuhan menolong Yusuf, Tuhan merencanakan sesuatu yang indah bagi Yusuf sehingga Yusuf menjadi seorang tangan kanan seorang Firaun. Nah, itulah latar belakang. Kalau adik-adik bisa lihat masih megang Alkitab, adik-adik lihat sedikit di bagian pasal 37, itu ceritanya sedikit di situ. Tertera di situ cerita tentang Yusuf. Nah, adik-adik cerita Yusuf sebelum ini akan nyambung ke perikop saat ini. Perikop di mana kejadian ya, kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Nah, cerita 40, kejadian empat ini, cerita tentang seben, uh, tentang kelaparan. Kelaparan, adik-adik pernah merasa lapar, pastinya. Tapi, kalau adik-adik pernah merasa lapar, itu pasti ada uh, makanan yang tersedia. Tapi, ini tidak ada makanan sama sekali waktu itu. Adik-adik di, uh, di tanah Kanaan, jadi masa kelaparan, jadi tumbuhan, ataupun itu nanti hewan tidak bisa makan. ...jadi harus benar-benar irit. Tapi di Mesir, di bangsa Mesir, di tempat Yusuf tinggal... itu ...Yusuf sudah memperkirakan akan terjadinya masa kelaparan ini. Nah, Yusuf akhirnya bersama dengan bangsa Mesir... ...mempunyai cadangan makanan dua kali lebih banyak. Dan sehingga mereka bisa untuk negaranya sendiri untuk bangsa Mesir sendiri dan juga untuk kejual ke bangsa negara lain. Nah, cerita Ya'kub ini, keluarga Ya'kub, uh, dilanda kelaparan. Akhirnya, Bapak Ya'kub ini menyuruh abang tertua dari Yusuf, namanya Simeon, untuk berangkat pergi ke negara Mesir untuk pergi membeli cadangan makanan. Lalu berangkatlah mereka. Mereka ini diajak berangkat ke tanah Mesir. Masing-masing itu jadi kalau misalkan anak kayak Yakub 12, Bapak Yakub 12. Yusuf sudah masih ada di Mesir. Mereka berangkat hanya 10 orang. Lah, satu lagi Kak, ya Benyamin itu tidak diajak salam abang-abangnya karena Benyamin menggantikan Posisinya Yusuf yang dikira sudah meninggal oleh Bapak Yakub kalau adik-adik ingat ceritanya. Nah, berangkatlah mereka menuju ke Mesir. Abang-abang di -abang sana lalu bertemu dengan Yusuf. Mereka kakak-kakak kakak-kakak dari Yusuf tidak mengenal kalau itu Yusuf, tetapi Yusuf mengenal wajah-wajah kakak-kakaknya yang telah membuangnya. Nah. Ketika mereka bertemu, mereka bertanya Yusuf bertanya kepada mereka e, Asal kalian dari mana? Jawab e, kakaknya Yusuf Salah satunya mereka menjawab kami dari bangsa Tanah Kanaan Oh, apakah kalian punya bapak? Lalu dijawablah Karena e, pertanyaan itu adalah seorang pemimpin e, Yusuf ini sebagai seorang pemimpin Jadi mereka harus menjawab Apapun pertanyaan yang ada Berasal dari dari pemimpin ini Dari si Yusuf ini Nah dijawablah Ayah kami masih ada masih hidup Lalu ditanya kembali Yusuf ini Yusuf bertanya kembali Apakah kalian punya adik paling bungsu? Dijawab kembali oleh abang-abangnya Masih punya Masih ada Kami punya adik bungsu Nah sedemikian rupa Akhirnya Yusuf ingat akan mimpinya. Lalu Yusuf membuat mereka uh, secara tidak langsung... ...kalau adik-adik paham itu, mereka dibilang kalau adik baca... ...itu dibilang, kakak-kakaknya ini dibilang pengintai. Pengintai itu adik-adik kalau bahasa uh, orang Depoknya itu mata-mata. Mata-mata nih masuk ke negara orang lain untuk ambil sesuatu informasi. Nah itu istilahnya pengintai Nah Yusuf menyuruh pasukan anak buahnya atau pasukannya itu Untuk memberikan uh, sejumlah uh, memen, uh, sejumlah uang Mengembalikan uang mereka Mereka membeli tetapi secara diam-diam Yusuf membelikan uangnya kepada, ke dalam tas pundi-pundinya untuk gandum ah, Tapi sepa, tanpa sepengetahuan abang-abangnya setelah itu pulanglah mereka dengan membawa sejumlah pundi-pundi uh, gandum dan sejumlah uang kembali ke Tanah Kanaan. Bertemu dengan Bapak Yakub untuk kembali hidup, kembali uh, bertahan hidup, ibaratnya seperti itu. Tapi adik-adik ternyata Yusuf ini menjaga kakaknya satu, uh, menahan kakaknya satu. Si Simeon untuk tetap tinggal di tanah Mesir, tapi di sana dia tidak disantra. Tanya sebagai, men, sebagai jaminan, kalau nanti e, mereka harus kembali ke tanah Mesir, mereka harus membawa adik bungsunya yaitu si Benyamin. Seperti itu adik-adik. Nah kembalilah mereka ke Tanah Kanaan bertemu dengan Bapak Ya'kub dan menceritakan semuanya segala sesuatunya kepada Bapak Ya'kub. Lalu Bapak Ya'kub merasa sedih, bingung, kok bisa ya seperti ini Sisi e, Simeon ditahan lalu sekarang jika lo, lo mau pergi ke Israel harus membawa adik bungsunya si Benyamin seperti itu tidak uh, masih mencari tahu apa maksud semua ini gitu adik-adik, tapi akhirnya uh, semua ini tidak bisa dielakan, jadi Bapak Yakub ini kehabisan lagi makanan setelah berapa lama kehabisan lagi gandum untuk bertahan hidup, akhirnya mereka uh, Bapak Yakub ini Luluh, akhirnya luluh untuk uh, menyuruh Benyamin untuk, uh, untuk ikut bersama abang-abangnya ke Tanah uh, Mesir untuk mem membeli lagi kembali makanan, cadangan makanan seperti itu. Nah, tapi uh, dengan berat hati, Bapak Yakub ini menyuruh. Uh, si Benyamin untuk ikut karena karena beliau tahu dia beliau sudah Bapak Yakub ini sudah kehilangan anaknya saat kehilangan anaknya satu si Yusuf seperti itu. Nah, kalau adik-adik baca di ayat 7 Yusuf ini menanya kepada abang-abangnya Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan mau tidak mau abangnya si Yehuda menjawab semua pertanyaannya. Sehingga Yusuf tahu, Yusuf ketika Yusuf tahu pun Yusuf sedih. Seperti itu adik-adik. Nah, ketika uh, berangkatlah mereka kembali ke Tanah e, Mesir Untuk membeli cadangan makanan Nah adik-adik Itu cerita tentang perikop Hari ini Di kejadian 43 ayat 1.14 Tapi adik-adik Tahu ga Kenapa perikop ini sebenarnya Masih panjang adik-adik nah, Masih panjang tapi kenapa Hanya sampai 14 hmm. Di sini kakak mau ngasih tahu Kalau adik-adik Itu harus percaya sama Tuhan. Harus percaya sama Tuhan karena kita tidak hmm, bisa hidup sendiri, tidak bisa menjalani semuanya ini sendiri tanpa pertolongan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, seperti itu. Adik-adik, kalau adik-adik ingat yang tadi kakak baba uh, babam cerita di awal di Yusuf dibuang, Yusuf menderita, dijual ke tanah Mesir. Tapi tidak ada yang tahu kalau dia bakal jadi seorang raja, seorang tangan kanan uh, Firaun, di bangsa Mesir, bangsa yang besar. Tapi itu kita, tidak ada yang tahu, Yusuf pun tidak ada tahu. Tapi yang tahu itu hanya Tuhan. Tuhan itu mendetailkan sedetail-detailnya masa depan dari setiap anak-anak Tuhan. Uh, Tuhan Allah juga men, menulis rancangan masa depan. Adik-adik, nih. Adik-adik mau jadi uh, polisi, adik-adik mau jadi apa? Uh, dokter, adik-adik mau sekolah di negeri terbaik di Kota Depok. Itu tuh, adik-adik harus percaya, adik-adik harus berdoa. Karena Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagi adik-adik. Tuhan sudah tulis, nih. Tuhan punya buku kecil ditulis. Sama mereka, sama Tuhan uh, Masa depan Adik-adik uh, di dalam catatan Kecilnya Tuhan Jadi Tuhan itu Selalu uh, Memberikan pertolongan Kepada adik-adik Untuk mencapai masa depan adik Jadi adik-adik nggak -adik perlu khawatir nih Adik-adik nggak -adik perlu khawatir Untuk satu hari ke depan Adik-adik nggak -adik perlu khawatir untuk dua hari Untuk seminggu Untuk setahun Untuk Adik-adik, mungkin nanti sampai aku nikah sama siapa ya? Aku nanti mau, mau tinggal di mana ya? Kayak gitu, adik-adik nggak -adik perlu khawatir. Adik-adik cukup berserah, adik-adik cukup berdoa. Nah, salah satu uh, yang adik-adik bisa lakukan, adik-adik ketika bangun pagi, adik-adik ingat ketika uh, melekin mata, adik-adik berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah uh, menjaga tidur aku. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh pimpin hari ini. Amin. Hanya itu tuh, hanya itu yang adik-adik lakukan. Adik-adik akan menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan akan dengar. Adik-adik akan merasa damai setiap hari, karena adik-adik menyerahkan hidup adik-adik untuk satu hari Hidup hari itu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mencelakakan anak Tuhan Tuhan tidak pernah mencelakakan adik-adik Ketika adik-adik meminta pertolongan Nah itu adalah Tuhan menjadi topangan hidup untuk satu hari adik-adik Nah adik-adik juga sebenarnya tidak perlu khawatir Kalau adik-adik misalkan Nah adik kakak tahu nih adik-adik kan selama ini belajarnya online kan Adik-adik belum pernah ketemu satu sama lain teman-teman adik-adik di sekolah Pasti takut nih. Duh gimana nanti ya, aku belum pernah ketemu temen ini nih, cuma by Zoom aja. Aku belum cuma ketemu via video call WhatsApp aja. Orangnya gimana ya, gimana ya, aku takut nih. Nah, itu adik-adik nggak -adik perlu takut. Kak, aku takut Kak, karena aku me, takut sama Covid, aku takut terpapar er, corona, virus Corona di sekolah. Adik-adik tidak perlu takut, adik-adik cukup melakukan Semua yang bisa adik-adik lakukan Untuk mencegahnya terkepapar COVID Apa adik-adik? 3M Adik-adik memakai masker Adik-adik mencuci tangan dan juga menjaga jarak Jadi kalau misalnya adik-adik nanti sudah sekolah, tatap muka Adik-adik lakukan kebiasaan protokol kesehatan Seperti biasa, kalau adik-adik melakukannya Pasti Tuhan Yesus jaga kok. Tuhan Yesus jaga adik-adik gak bakal terpapar. Nah, itu adik-adik. Adik-adik melakukan. Adik-adik berdoa. Adik-adik berusaha. Nah, jadi Tuhan Yesus tetap jaga adik-adik selama menanti masa sekolah. Nah, Kak, aku takut. Ini aku masuk-masuk. Terakhir itu kelas 3 SD. Kelas 4 SD. Sekarang, aku masuk kelas 6. Aku gak tahu pelajaran sama sekali. Terus besok udah mau masuk SMP, aku takut kak. Adik-adik tidak perlu takut, adik-adik hanya cukup melakukan apa yang adik-adik lakukan -adik bisa, seperti belajar ya. Adik, adik belajar. Nah, tapi jangan lupa berdoa. Seperti itu Tuhan akan pasti tolong kalau adik-adik berusaha, adik-adik pasti akan mencapai yang adik-adik inginkan, tapi dengan pertolongan Tuhan, yaitu tadi doa pagi. Oke, nah. Tapi adik-adik juga bisa belajar dari Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya membuang uh, Yusuf karena dia iri dengan uh, perhatian dari Bapak Yakub. Kalau adik-adik ingat ceritanya. Lalu uh, kesal. Adik-adik uh, kesal, adik-adik uh, dendam. Kalau dendam, kesal itu Kababam bilang itu wajar. Tapi jangan sampai lebih dari 15 menit. Cukup kesal. Ah, aku kesal. Cukup oh, hanya satu menit aja. habis itu adik-adik boleh. Senang lagi. Adik-adik boleh. Kalau bisa maafin adik-adik yang bikin kesal. Adik-adik memaafkan. Adik-adik juga minta maaf. Nah. Satu lagi adik-adik. Ketika adik-adik menyerahkan hidup adik-adik kepada Tuhan, Tuhan itu pasti akan tolong. Tuhan itu tidak akan meninggalkan adik-adik di dalam masa kesusahan. Sama contohnya seperti Bapak Yakub. Tuhan Allah tidak meninggalkan Bapak Yakub, tapi Tuhan Allah memberikan jalan yaitu Bapak Yakub akhirnya tahu nih harus beli makanan nih ke negara orang lain, ke Mesir, seperti itu. Nah, ketika mereka beli, tahu jauhnya ...anaknya sendiri yang pernah dijual... ...anaknya sendiri yang dikira mati, diterkam singa... tahu taunya jadi tangan kanan Raja Firaun di bangsa Mesir. Nah, itu pun Bapak Yakub tidak tahu nih... ...kalau anaknya menjadi penolong keluarganya di saat masa-masa susah. Seperti itu, jadi, adik. Jadi, adik-adik uh, kakak yakin adik-adik uh, pasti nanti suatu saat akan menjadi berkat bagi orang lain, akan menjadi uh, saluran berkat bagi sesama, bagi keluarga, bagi teman-teman di sekolah, bagi guru. Nah, jadi jangan jangan pernah takut, cukup jangan pernah tertakut, jangan pernah khawatir. Akan hari esok, cukup adik-adik berdoa tiap pagi melakukan firman Tuhan. Kalau IHMPA online. Perhatiin kakak-kakaknya yang ngajar, lakukan aktivitasnya, karena semuanya itu Tuhan sudah rencanakan. Nah, itulah firman Tuhan hari ini adik-adik yang boleh uh, kak Babam ceritakan. Semoga adik-adik selalu sehat, semoga adik-adik juga percaya sama Tuhan, tidak pernah uh, khawatir. Kalau adik-adik sudah percaya sama Tuhan Adik-adik pasti akan dijamin masa depannya Adik-adik pasti akan diwujudkan uh, cita-citanya Mau masuk SMP negeri Atau mau jadi polisi, dokter Punya ini, punya itu Tuhan pasti akan bantu jawab Demikian adik-adik Tuhan Yesus berkati, amin adik-adik. Selamat, Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Uh, harap kalian dalam keadaan sehat ya Balik lagi nih sama Kafto Nah sekarang Kafto pengen Bawain aktivitas Buat adik-adik pada pagi hari ini Aktivitasnya apa nih Kak? Nah Aktivitasnya ini adik-adik Hari ini kita bakal bikin Kartu masa depan Kartu masa depan tuh maksudnya apa sih Kak? Nih Jadi kita bisa dilihat kan ada gambar nih Ada gambar orang nih Lagi senyum tuh kan Nah, ini bukan cuma gambar biasa adik-adik Waktu kita buka Nah Ini buat menggambarkan Bagaimana cita-cita kita di masa depan Misalkan adik-adik Pengen jadi tentara Atau adik-adik ingin jadi perawat Atau adik-adik ingin jadi polisi Bisa Kayak misalkan nih Nih, Kafto bikin nih Ada nama Kafto Kafto ingin jadi seorang pengusaha Nah Caranya gimana tuh? Nih, caranya bisa ditulis nih di sampingnya tuh. Caranya adalah tuh, rajin belajar pertama. dua berlatih berbicara dengan orang lain. Yang ketiga, mencari pengalaman Adik-adik. Nah, sekarang mari kita buat Adik-adik. Bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama, ini Adik-adik, kertas karton. Bisa juga digunakan kertas yang apapun yang ada kalian punya misalkan kertas origami ataupun kertas dari buku tulis juga gak apa-apa adik-adik terus kita butuh pensil pulpen dan juga spidol. nah adik-adik jangan lupa ya siapkan misalkan adik-adik ada lem boleh untuk merekatkan kedua bagian kertasnya atau mungkin adik-adik ada double tip ataupun staples juga boleh adik-adik Nah jangan lupa kita butuh juga gunting Nah sekarang kita buat ya adik-adik Pertama kita ambil dulu karton kita Kemudian kita gambar menggunakan pensil Ataupun yang lain bisa gunakan crayon juga loh adik-adik Kita gambar pola seperti yang Kafto buat Jadi gambar seperti ini adik-adik tidak perlu terlalu mirip sama yang ini adik-adik Sesuai dengan kreasi adik-adik saja Jika sudah Adik-adik bisa menggambar Misalkan kayak pola sederhana Kayak bikin Kepala Leher Kemudian Bagian bawahnya gitu Nah misalkan Seperti ini adik-adik Nah Taruhlah seperti ini contoh awalnya Nah adik-adik bisa tuh membuat kreasi Misalkan mukanya Alisnya tebal Ataupun dia Senyumnya besar Nah Nanti adik-adik bisa Kembali potong sesuai pola yang dibuat Ingat ya adik-adik Jangan lupa Kertasnya itu dilipat menjadi dua bagian Seperti ini Jadi adik-adik tidak perlu gambar lagi Untuk yang bagian belakangnya Jadi adik-adik hanya perlu memotong Kedua kertasnya yang diapit menjadi satu seperti ini Supaya dikerjakan lebih mudah Nah, nanti jika sudah selesai Nah, adik-adik bisa mulai tuh Kayak misalkan yang Kafto bilang tadi Ada nama Dan juga nih Apa yang cita-cita adik adik inginkan Misalkan yang kayak tadi Kafto bilang Pengen jadi tentara Ataupun rawat dan yang lain sebagainya Nah yang di sebelah kanannya adik-adik Ini ada pilihannya loh adik-adik Misalkan ke Kafto bikin cara untuk menggapai cita-cita yang Kafto mau Atau bisa juga adik-adik ganti Misalkan adik-adik ingin jadi tentara Nah adik-adik misalkan ada kayak omnya nih Om aku tentara kak Oh bisa jadi di sampingnya ini yang sebelah kanan bisa adik-adik ganti misalkan Siapa yang Siapa yang menginspirasi adik-adik Atau bagaimana adik-adik terinspirasi Untuk menjadi seperti apa yang adik-adik inginkan Jadi di, bisa diceritakan singkat Di bawahnya misalkan Kayak tadi di Omku itu kak tentara Nah jadi ditulis Yang menginspirasi adik-adik Misalkan ditulis Dulu omku pernah datang Ke rumah dia pakai seragam tuh Ragam lengkap tentara, "Wah, oh, aku seneng banget lihatnya. Aku jadi pengen waktu besar bisa jadi seperti Om. Bisa diceritakan di sini, adik-adik, atau mungkin adik-adik ingin mengikuti apa yang kau buat ya? Kayak misalkan cara untuk menggapai impian adik-adik seperti itu. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa ya, adik-adik, tugasnya dikerjakan, kemudian difoto, lalu diupload dan dimasukkan ke grup." PA, GPB, Shalom Depok Ditunggu ya adik-adik aktivitasnya Terima kasih, selamat hari minggu Nah adik-adik gimana tadi firmannya? Semoga adik-adik ngerti ya Dan adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik lagi Kak Brigit juga mau ingetin adik-adik Untuk jangan lupa kerjain aktivitasnya ya Terus dikirim ke grup WhatsApp PLKAT Shalom Depok, nanti dilihat sama kakak-kakaknya, oke? Okay? Nah, kalau adik-adik belum masuk nih grupnya, link WA akan ada di description box loh. Dilihat ya adik-adik? Nah adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa disatukan dengan keluarga di rumah. Atau dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu jam 9 pagi sampai 3 sore. Atau persembahan dapat ditransfer melalui barcode di samping. Warta PA hari ini yang pertama, kami, kakak-kakak, layan pelkat PA Shalom Depok, mengucapkan selamat ulang tahun buat adik, layan, dan kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 Januari. 2022. Tuhan Yesus memberkati. Warta PA yang kedua. Untuk orang tua adik-adik yang belum bergabung dalam grup WhatsApp PA, bisa lo join melalui link yang ada di description box, atau juga bisa juga melalui Instagram pelkat.pa.shalomdepok. Nah, untuk adik-adik yang mau menunjukkan talenta-talentanya, nih, yang mau menari, yang mau menyanyi, bisa dikirim videonya ke email gmail.com. Nanti akan diperlihatkan di IHP ya. Nah adik-adik, Kak Andri mau ingatkan lagi nih, kalau minggu depan tanggal 30 Januari 2022, kita akan beribadah melalui Zoom jam setengah 8. Nah link Zoom akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Pekat PA Shalom. Dan teruntuk mama atau papa yang memiliki kritik dan saran mengenai IHMPA kita Dapat disampaikan pengurus atau ke kakak-kakak layan lainnya Oke? Okay. Wah Kak Brigit nggak berasa ya sekarang kita udah iya, berada Kau di pengurus juga ada Udah mau berpisah lagi nih sama adik-adiknya Tapi nggak apa-apa ya adik-adik Kiranya firman Tuhan yang sudah tadi adik-adik dengar bisa menjadi berkat di kehidupan adik-adik Nah adik-adik sebelum kita menutup ibadah kita, yuk kita bernyanyi lagi yuk. Dari Kidung Ceria 265, baitnya yang pertama dan yang kedua, Yesus berpesan. Yesus berpesan. Nah, adik-adik, kita sudah mau tutup ibadah. Tadi adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan. Adik-adik uh, sudah dengar sedikit tentang cerita tentang Yusuf. Dan saudara-saudaranya, adik-adik juga sudah melakukan aktivitas. Kalau misalkan nanti belum selesai, lanjutkan nanti setelah ibadah. Oleh kaafto ya tadi ya? Seru gak tadi aktivitasnya? Seru ya? Jangan lupa ya? Jangan lupa di posting di grup WhatsApp. Oke? Okay? Nah. Sekarang kita mau tutup dalam doa, kita sikap berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Bapak, engkau boleh memberkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, Tuhan boleh berkati, biarkanlah firman Tuhan. Akan masa depan yang boleh kami rencanakan, Tuhan boleh Berikan yang terbaik Tuhan boleh jaga Dan kami yakin dan percaya Tuhan Kalau Tuhan tidak akan memberikan masa depan Atau rancangan yang buruk bagi kami Karena kami yakin Tuhan akan berikan yang terbaik Di waktu yang terbaik juga ya Tuhan Terima kasih Tuhan Biarkanlah hari ini kami boleh tutup Ibadah hari ini kami boleh tutup Biarkanlah kami boleh beraktivitas kembali minggu ini kami boleh belajar, kami boleh main, kami boleh beraktivitas kembali ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, dadah adik-adik, sampai ketemu minggu depan di IHMPA selanjutnya.